Halo aku pilot Kiki dan ini buku panduan terbangku, jelajahi angkasa dan menangkan rencana denganku. Tarik pesawat terbang dan jelajahi angkasa dengan pilot Kiki. Apa aku kehilangan semua hadiahku? Bisakah kamu membantuku mendapatkannya kembali? Jangan takut, percayalah padaku. Ikuti aku untuk menemukan hadiah yang hilang, kerja yang bagus, kerja yang bagus, kerja yang bagus. Yay! Yay! Kerja yang bagus. Kerja yang bagus. Kerja yang bagus. Kerja yang bagus. Yay! Yay! Kerja yang bagus. Yay! Yay! Kerja yang bagus. Kerja yang bagus. Kerja yang bagus. Ini semua hadiahmu. terima kasih banyak pilot Kiki. Hahaha. <laughs> <SILENCIO> Ini adalah balapan udara, aku ingin bergabung Halo Kiki, ayo ikut balapan Yeay, tunggu aku Geser Kiki untuk menggerakkannya ke depan. Semakin cepat kamu menggeser Kiki, semakin cepat dia bergerak. Kamu akan melakukannya lebih baik di lain waktu. Sampai jumpa Kiki. Uh! <tik> Lihat ada awan petir. Tidak, ada hujan badai. Terbanglah dengan hati-hati. Tarik pesawat terbang untuk menjauhkan Kiki dari awan petir. Hati-hati, menerobos awan petir itu sangat berbahaya. Penerbangan telah selesai. Wow hebat, ini rencana besar.